Supaya kita selalu sehat dalam bekerja, berikut akan kami sampaikan beberapa tips cara menghindari penyakit dalam bekerja. Pertama, penyakit AIDS, alpa, izin dikit-dikit sakit itu yang harus kita hindari. Kurang disiplin, yang ketiga asma asal mengisi absen, yang keempat TBC tidak bisa komputer, yang kelima kram kurang terampil. Asam urat Asal sampai kantor Terus uling-uringan Atau tidur Yang ketujuh ginjal Gaji ingin naik Tapi kerja lambat Delapan Pucat Pulang cepat Sembilan Peluk Facebook melulu Sepuluh Kurap Korupsi atau Rampok Sebelas Panu Piket asal Nulis Dua belas Kutil Kurang teliti Tiga belas batuk. Banyak Ngantuk 15. Jantung Jarang masuk kantor Tapi terus ngarep gaji 16. Bisul Biasanya hanya usul Itulah penyakit-penyakit dalam be bekerja diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan sekian assalamualaikum warahmatullah